Waspadai emas sedang berada dalam tekanan. Bias harian pergerakan emas terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase tekanan pada area support.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 Sebaliknya waspadai jika harga emas terus bergerak ke atas dan menembus level 1822.14 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak rebound ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1827.66. Sekian analisa forex untuk tanggal 17 Januari tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212